program untuk sertifikasi internasional Google yang tadi sudah dijelaskan oleh uh, Pak Anton. Nah, uh, diawali dengan surat edaran ya Bapak-Ibu. Jadi akun belajar.id Bapak-Ibu tidak serta-merta dibuat oleh uh, sekolah Bapak-Ibu. Jadi ini ada persesjennya akun uh, belajar.id Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu yang sudah mendapatkan akun Ya, bersyukur Bapak Ibu, kenapa? Karena sekarang dalam uh, pembuatan bagi Bapak Ibu yang belum memang membutuhkan waktu ya, Bapak Ibu membutuhkan waktu uh, karena uh, antrian uh, dari pengajuan akun belajar.id yang yang baru. Nah, uh, di dalam Persejen uh, Nomor 16 Tahun 2021 ini Bapak Ibu, jadi di situ ada petunjuk teknis Bapak Ibu ya pemanfaatan uh, dapodik ya atau data pendidikan untuk akses uh, layanan pembelajaran. Jadi, uh, Bapak-Ibu, akun belajar.id yang uh, Bapak-Ibu dapatkan karena uh, Bapak-Ibu terdaftar di Kapodik, Bapak-Ibu. Uh, bagaimana bagi uh, pendidik atau peserta didik yang tidak terdaftar di Kapodik, itu pasti tidak ada akun belajar.id-nya, Bapak-Ibu. Ya, karena uh, ada yang mengaturnya, ya, Bapak-Ibu, ya, Persesjen nomor 18 tahun 2020 dan diperbarui, Bapak-Ibu, nomor 16 tahun 2000 2021 ya karena memang ini program uh, pemerintah Bapak-Ibu untuk pemerataan uh, pendidikan terintegrasi dengan teknologi ya Bapak-Ibu uh, dari Sabang uh, sampai Merauke maka dibuatlah uh, peraturan uh, sekretaria ibu. nah uh, di tahun 2021 tadi Bapak-Ibu ya setelah terbit uh, persedia nomor 16 tahun 2021 Semakin meluas yang memiliki akun pembelajaran Bapak Ibu ya. Yang di tahun 2020 di awal pandemi itu Bapak Ibu di akhir di Desember ya Bapak Ibu Itu launching akun eh, pembelajaran belajar.id Bapak Ibu Dan akun itu eh, sudah ada di masing-masing satuan pendidikan Dari tingkat SD sampai eh, SMK Bapak Ibu Tetapi pada waktu itu ada batasan yang mempunyai akun belajar.id untuk SD itu kelas 5 dan kelas 6, Bapak-Ibu. Belum ada PAUD Bapak-Ibu. Uh, SLB belum ada, kesetaraan belum ada, paket juga belum ada. Nah, dengan adanya persetujuan nomor 16 tadi, jadi uh, semakin uh, meluasnya atau pemerataan akun belajar.id, mulai dari tingkat PAUD Bapak-Ibu, ya baik uh, pendidik maupun peserta didiknya uh, mendapatkan, Bapak-Ibu. Dan di Kota Batam, pada tahun 2021 bersama LPMP Bapak-Ibu kami mengadakan pelatihan secara online termasuk PAUD, SD dan SMP Itu dilibatkan dalam kegiatan pelatihan selama tiga hari Bapak-Ibu ya Kemudian di SD yang tadinya hanya kelas 5 dan kelas 6 itu kelas 1 sampai kelas 6 itu mendapatkan akun belajar.id Walaupun untuk SD ini yang kelas 1 sampai kelas 5 masih dalam proses generate Bapak-Ibu karena memang di-generate ini uh, jutaan akun, jadi memang membutuhkan uh, progres ya atau proses Bapak-Ibu. Kemudian SMP masih tetap kelas 7 sampai kelas 9, uh, walaupun di kelas 7 masih uh, akunnya masih akun SD Bapak-Ibu. Ini pun masih uh, proses migrasi juga, uh, membutuhkan waktu. Karena uh, kembali lagi, data yang diolah ini memang uh, jutaan Bapak-Ibu, jadi memang membutuhkan waktu. Begitu juga di kelas 10 Bapak Ibu uh, Itu masih uh, domainnya SMP kemarin Dan untuk sekarang ini kembali juga di, uh, di SMP Karena masih proses uh, perubahan uh, domain Bapak Ibu Ya, Kemudian kejar paket uh, A, B, dan C Itu ya. juga uh, mendapatkan akun belajar.id Itu nanti uh, domainnya kesetaraan ya uh, Bapak Ibu Kemudian SMA masih tetap kelas 10 sampai kelas 12 dan SMK kelas 10 sampai kelas uh, 13 dan SLB Bapak Ibu juga mendapatkan uh, itu kemarin saya juga berkunjung ke SLB di uh, SLB Kartini Bapak Ibu itu mendapatkan akun juga itu kelas 5 sampai uh, kelas uh, 12 Lalu untuk pendidik atau guru Bapak Ibu dari PAUD sampai pendidikan dasar dan menengah itu mendapatkan akun semua. Nah, untuk Tendik, Bapak-Ibu, eh, Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah dan Operator itu mendapatkan. Eh, tetapi kalau di sekolah, Bapak-Ibu, eh, di Dapodik masih ada terdata pustakawan, itu tidak mendapatkan ya, Bapak-Ibu. Eh, bagaimana biar mendapatkan, jadi jangan di pustakawan. Kalau dia memang eh, tendik, ya dia masukkan ke, eh, ke Tendik. Kalau dia guru atau pendidik, silakan masuk ke eh, tenaga pendidik. Ibu. Nah selain di satuan pendidikan Bapak Ibu, jadi di e, pegawai kementerian juga dapat Bapak Ibu Nanti domainnya itu dikbut, kalau di kementerian, baik di kementerian pusat atau LPMP Bapak Ibu itu nanti e, dikbut Dan di pemerintah daerah Bapak Ibu, e, seperti kepala dinas pendidikan, ke kabit, kepala bidang, pengawas dan penilik sekolah itu juga mendapatkan akun belajar.id Bapak Ibu. Jadi saya rasa cukup uh, lengkap Bapak Ibu ya artinya dari bawah satuan terkecil sampai uh, di Dinas Pendidikan karena apa? Karena biar koordinasinya Bapak Ibu uh, tidak putus. Uh, di tahun 2020 uh, sekolah mendapatkan akun belajar.id setelah ke Dinas Pendidikan, uh, Dinas Pendidikan uh, tidak Tahu karena pada waktu itu memang dinas pendidikan tidak ada akun belajar ber ID Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah mendapatkan, pengawas pun sudah mendapatkan, jadi uh, di dalam uh, kegiatannya uh, bisa uh, saling kolaborasi atau sinkron ya uh, Bapak Ibu. Nah, ini gambaran Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan bisa dicek ya di dashboard ya Bapak Ibu. Bitly, Bit, bid, uh, Strip, Dashboard, Dinas. Ini aktivasi Bapak Ibu ya, e, aktivasi e, dari seluruh Indonesia. Ya. Jadi akun yang sekarang ada Bapak Ibu itu sekitar 59 juta ya Bapak Ibu, 500 e, sekian itu yang sudah e, yang dibuatkan Bapak Ibu. Dan e, di Kepri sendiri Bapak Ibu itu sekitar 310 ribuan Bapak Ibu akun itu kemudian. Di kota Batam Bapak Ibu akunya memang paling banyak Bapak Ibu dari tujuh kabupaten kota lainnya Itu sekitar 170-an Bapak Ibu Jadi kalau kita lihat persentase Kalau secara se-Indonesia Bapak Ibu kita peringkat tiga, Bapak Ibu Sekitar dua sekian ya Bapak Ibu 9 sekian Itu per belas April 2022 Bapak Ibu Ya, Ini data saya ambil semalam Bapak Ibu Kemudian uh, untuk aktivasi uh, sekolah penggerak Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu yang sekolah penggerak tahap 2 silakan diaktivasi Bapak Ibu ya. Sebelum nanti uh, dari LPMP pasti akan uh, menginstruksikan Bapak Ibu untuk aktivasi akun Bapak Ibu ya. Karena memang akun belajar.id ini nanti uh, apa saja sih yang bisa Bapak Ibu uh, lakukan nanti di slide berikutnya Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai sekarang uh, peringkat satu itu sembilan tujuh puluh ini uh, sekolah penggerak tahap uh, satu ya, Bapak-Ibu. Kalau di Kepri ini atau di Kota Batam ada 22, Bapak-Ibu. Okay. Uh, Mudah-mudahan persentase ini uh, semakin uh, meningkat, uh, Bapak-Ibu. Uh, kemudian, Bapak-Ibu, untuk tujuh kabupaten kota, kita Kota Batam di peringkat 5 uh, ya, Bapak-Ibu. Uh, Bapak-Ibu bisa dilihat, ini akunya memang uh, paling banyak. Baru 41, Bapak-Ibu, belum ada 50%. Jadi uh, dimohon Bapak-Ibu semua, ya, silakan Bapak-Ibu Kepala Sekolah uh, boleh bertanya ke operator sekolah Bapak-Ibu agar diaktifasi akun baik uh, guru maupun punya siswa Bapak-Ibu. ya. Uh, jika ada kendala, uh, nanti uh, boleh Bapak-Ibu, uh, nanti akan saya share juga Bapak-Ibu kemana Bapak-Ibu bisa uh, menyampaikan kendala-kendala, mudah-mudahan uh, bisa terselesaikan Bapak-Ibu. Ini uh, terkait dengan aktivasi akun belajar.id, Bapak/Ibu. Nah, uh, untuk aktivasi ini memang uh, setiap uh, satu minggu dua kali, Bapak/Ibu diupdate. Nanti boleh, Bapak/Ibu, uh, silakan dipantau ya, Bapak/Ibu, karena uh, untuk guru maupun siswa masih ada juga ya yang belum uh, apa namanya teraktivasi, Bapak/Ibu. Nah, ini untuk sekolah penggerak ya Bapak-Ibu, dan ini untuk uh, peringkat per uh, kabupaten kota, Bapak-Ibu. Nah, di kota Batam sendiri itu sekitar 172 nih Bapak-Ibu. ya Yang lain uh, ada yang 9.000, nah, paling banyak Bapak-Ibu, ya paling banyak Bapak-Ibu. Makanya, walaupun uh, 41 ini Bapak-Ibu berbeda dengan yang ada di uh, misalnya Tanjung Pinang 34.000 Bapak-Ibu ya, 52%. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini ya Bapak Ibu kepala sekolah mendorong agar operator sekolah Bapak Ibu ya agar dibagikan akunnya ya ke peserta didik karena nanti kalau siswa itu lulus juga Bapak Ibu ke jenjang yang lebih tinggi pasti akan diminta juga Bapak Ibu ya. Jadi biar Bapak Ibu nggak repot nanti di akhir silakan dari sekarang pelan-pelan eh, diaktifasi Bapak Ibu. Kalau untuk tingkat eh, sekolah dasar mungkin yang kelas 5 dan kelas 6 bisa dibantu eh, guru kelas kalau tingkat SMP, ya, Bapak Ibu eh, bisa dibantu oleh eh, wali kelasnya. Bapak Ibu, nah, eh, sebagai informasi bahwa di itu provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ibu itu salah satu aktivasi, ya, ikut 10 besar. Bapak Ibu, ya, jadi di tahun 2021 alhamdulillah, untuk provinsi Kepulauan Riau mendapatkan peringkat, eh, ya, tertinggi, aktivasi Bapak Ibu. Nah, kedepannya... depannya. Mudah-mudahan uh, lebih meningkat lagi Bapak-Ibu ya uh, bisa ke peringkat dua atau peringkat satu atau uh, tidak kita memenang peringkatnya Bapak-Ibu tetapi uh, penggunaan akun ya Bapak-Ibu bisa efektif uh, di dalam pembelajaran uh, nantinya Bapak-Ibu. Nah ini untuk proses aktivasi, Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu operator uh, sekolah sudah familiar Bapak-Ibu ya karena uh, belajar.id ini basenya memang Uh, dari Google Bapak Ibu, atau Google Workspace for Education ya, Bapak Ibu. Jadi ini sudah familiar Bapak Ibu, ya. Ini nanti uh, awal kita ganti password, dan jangan khawatir di sini juga sudah disiapkan uh, videonya Bapak Ibu, nanti bisa saya share untuk uh, videonya. Nah, uh, bagi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan ataupun pengawas maupun penilik Bapak Ibu, bagi yang belum mempunyai, Uh, nanti bisa diakses ya, di akun belajar di web belajar.id, Bapak Ibu. Uh, di situ nanti ada link, ya, link ini digunakan untuk pengajuan akun baru, Bapak Ibu. Ya, akun baru yang bagi pengawas atau uh, dinas pendidikan belum mempunyai akun, Bapak Ibu. Nanti silakan boleh diakses itu untuk prosesnya, 7 sampai empat hari kerja, Bapak Ibu. Bagi pengetahuan juga ini jenis-jenis uh, domain akun Bapak Ibu ya Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PAUD Kemudian kesetaraan paket A, B, dan C uh, Dinas pendidikan itu domainnya dinas.belajar.id uh, Jika Bapak Ibu kemarin uh, kepala sekolah kemudian menjadi pengawas uh, Nanti bisa diganti domainnya ya Bapak Ibu Dari admin berubah menjadi uh, dinas kalau kementerian itu uh, digood.belajar.id apa itu. Nah, uh, jadi untuk slogan uh, akunbelajar.id itu Bapak Ibu satu akun untuk semua ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ingat ya tentang Dapodik ya Bapak Ibu ya. Satu data ya Bapak Ibu. Nah, kalau di belajar ID itu satu akun untuk semua. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Nah, maksudnya uh, seperti Kelebihan, ada empat kelebihan Bapak-Ibu mempunyai akun belajar.id ya Bapak-Ibu Yang pertama Bapak-Ibu, eh, kalau Bapak-Ibu pernah mengecek di bagian inbox atau di spam Bapak-Ibu Itu ada informasi-informasi yang dari eh, kementerian Bapak-Ibu ya Terkait dengan tadi yang disampaikan eh, Pak Henowo terkait dengan PMM Bapak-Ibu Platform Merdeka Mengajar Nah itu sebagai teman eh, jika Bapak-Ibu menerapkan eh, kurikulum ya Merdeka Belajar ya Bapak-Ibu ya Kemudian yang kedua, resmi akun yang Bapak-Ibu e, dapatkan, yaitu domainnya belajar.id Bapak-Ibu. Jadi nggak usah khawatir dari segi keamanan maupun e, data Bapak-Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu, nah ini yang sekarang memang e, sedang, ini Bapak-Ibu ya, yaitu mengakses aplikasi-aplikasi resmi kementerian Bapak-Ibu. Ya, nanti aplikasi apa saja, kita lanjutkan di slide berikutnya Bapak-Ibu. Yang keempat, Bapak-Ibu, akun itu siap pakai Bapak Ibu, tidak dibuat oleh sekolah. Jadi dikirim lewat pddata.kemdikbud.id atau operator download tinggal di share uh, ke satuan pendidikan, uh, operator maupun ke guru dan siswa Bapak -Ibu. Nah, ini keempat uh, kelebihan jika Bapak Ibu akun belajar.id. Nah, ini platform-platform dari uh, Kemendikbud ya Bapak Ibu dari Sim PKB, PMM rapat pendidikan dan e, tanya bos. Sim PKB Bapak Ibu, ini mulai tahun 2021 Bapak Ibu itu sudah ada informasi mentautkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu e, tidak perlu lagi ke ketua komunitas kalau di e, SD mungkin e, ke, ke KKG ya Bapak Ibu, kalau SD mungkin ketua MGMP. E, dengan Bapak Ibu nanti login menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu, jika lupa password tidak perlu diriset dari uh, ketua komunitas Bapak Ibu, ya. Artinya tinggal diriset aja di sekolah uh, oleh akun kepala sekolah selesai Bapak Ibu. Nah, dari SIM PKB apa saja yang bisa diakses itu dari SIM PKB Bapak Ibu, uh, PPG uh, kemarin sempat Bapak Ibu yang ikut PPG tidak ditautkan itu terblokir uh, ya Bapak Ibu, artinya tidak bisa meneruskan uh, Bapak Ibu yang mengikuti uh, calon guru penggerak sama itu ada beberapa yang japri juga. E, tinggal mengisi isi sedikit lagi karena faktor belum menautkan itu terblokir Bapak-Ibu ya Jadi memang e, untuk aplikasi GTK ini Bapak-Ibu itu login menggunakan akun belajar.id Bapak-Ibu ya Seperti e, di batas kemarin ya tanggal 12 e, pasca tanggal 12 itu banyak yang e, mengeluhkan bahwa akun ya e, Akun PPG-nya akun e, guru penggeraknya tidak bisa dibuka Bapak-Ibu ya karena Memang dari GTK kemarin sempat memberitahu kalau belum ditautkan tanggal 12 itu ada beberapa kendala Bapak-Ibu. Tapi untuk sekarang sudah dibuka kembali atau diperpanjang Bapak-Ibu. Nah bagi Bapak-Ibu mungkin bisa Bapak-Ibu Kepala Sekolah mengingatkan pada Bapak-Ibu gurunya agar mentautkan segera ya Bapak-Ibu. Jadi aplikasi-aplikasi di CBKB ini bisa dibuka menggunakan akun belajar.id Bapak-Ibu. Ini nanti cara menautkannya, ada juga videonya. Yang kedua, Bapak Ibu, ini episode ke-15 ya, Bapak Ibu. Jadi, dalam launching uh, kurikulum um, Merdeka Belajar, Bapak Ibu juga uh, launching juga PMM, Bapak Ibu. Ya. Jadi, uh, di situ juga dijelaskan ya, beberapa seperti apa kurikulum Merdeka, ya, Mandiri, Berubah, dan Berbagi. Kemudian, juga di situ dijelaskan juga penggunaan aplikasi PMM. Bapak Ibu, ya. Nah, apa saja yang ada di aplikasi PMM? Di sini eh, banyak sekali yang mendukung eh, jika Bapak Ibu menerapkan eh, kurikulum merdeka belajar, ya Bapak Ibu, atau eh, bagi sekolah penggerak juga eh, menggunakan eh, PMM ini ya Bapak Ibu. Nah. PMM ini kalau Bapak-Ibu uh, diakses ya lewat uh, Android, nanti bisa ke Play Store, tinggal diketik saja PMM atau Platform Merdeka Mengajar Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu menggunakan laptop, tinggal ketik saja guru.kemdikbud.go.id, Bapak-Ibu. Nah, aplikasi PMM ini Bapak-Ibu juga harus menggunakan akun belajar.id. Kalau tidak menggunakan akun belajar.id, Bapak-Ibu tidak bisa mengakses Bapak-Ibu. Ya. Nah, ini yang kedua aplikasi dari uh, GTK yang harus diakses menggunakan akun uh, belajar.id bapak ibu. Nah sayang sekali kalau akun bapak ibu tidak diaktifasi karena mungkin di tahun ajaran baru bapak ibu sudah mulai uh, menerapkan uh, IKM ya bapak ibu atau kurikulum merdeka ya bapak ibu. Nah ini bisa sebagai uh, referensi bapak ibu ya uh, aplikasi ini karena isinya juga komplit terkait dengan kurikulum uh, merdeka bapak ibu. Nah. Di kurikulum merdeka, di PMM ini Bapak-Ibu ada perangkat ajar Bapak-Ibu. ya Sekitar 2.000 referensi perangkat e, ajar berbasis kurikulum merdeka Bapak-Ibu. Ya, Silakan e, Bapak-Ibu e, bisa browsing ya Bapak-Ibu. Ya. Kemudian ada asesmen murid Bapak-Ibu. Nah ini e, identik ya Bapak-Ibu atau ciri khas di kurikulum merdeka ini. Kita untuk e, strategi belajar siswa Bapak-Ibu perlu adanya e, asesmen ya Bapak-Ibu atau diagnosa. Baik di literasinya atau numerasinya secara cepat Bapak-Ibu Menggunakan uh, PMM ini Bapak-Ibu ya. Nah setelah nanti melakukan asesmen ini Bapak-Ibu nanti misalnya saya dikasih soal tentang bilangan Bapak-Ibu uh, Setelah siswa mengerjakan uh, nanti akan diarahkan ke uh, bahan ajar apa yang cocok untuk uh, siswa tersebut Bapak-Ibu Nah itu juga ada di uh, PMM ini Nah di PMM ini juga uh, mengenal adanya fase ya Bapak-Ibu ya Fase B, kelas 3, kelas 4, fase C, kelas 5, kelas 6, kemudian fase D Bapak Ibu itu uh, untuk uh, kelas 7 sampai kelas 9 Bapak Ibu ya. Jadi uh, ada beberapa fase-fase yang uh, bisa Bapak Ibu uh, gunakan sesuai dengan tingkat atau jenjang atau kelas ya uh, di satuan pendidikan uh, Bapak Ibu. Selain itu juga ada pelatihan mandiri Bapak Ibu, jadi di situ ada materi juga di PMM Bapak Ibu, nanti silakan diakses ya. Pengetahuan-pengetahuan baru yang ada di PMM, Bapak Ibu. Kemudian ada video inspirasi, Bapak Ibu, ya. Video ini e, beragam isinya di situ. Juga bisa, Bapak Ibu, e, dilihat, ya, Bapak -Ibu. Kemudian ada bukti karya saya, Bapak Ibu. Nah, bukti karya saya biasanya dari beberapa e, Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang e, menyumbangkan, ya, Bapak Ibu, atau... Uh, berbagi praktek baiknya di dalam pembelajaran agar bisa dilihat ya oleh Bapak-Ibu guru lain ya Agar bisa diadopsi praktek baiknya Bapak-Ibu di dalam uh, pembelajaran tentunya yang uh, kreatif dan uh, inovatif Bapak-Ibu Bisa sebagai referensi Bapak-Ibu ya Nah itu aplikasi uh, di PMM ini ya Bapak-Ibu Kemudian di aplikasi PMM ini juga Bapak-Ibu ada RPP, Bapak-Ibu Bahan Ajar, Modul Project buku siswa dan assessment bapak ibu. Nah, uh, sayang sekali bapak ibu kalau belum menginstal bapak ibu ya silakan boleh dicoba bapak ibu dan ini free bapak ibu ya dikembangkan oleh uh, GTK ya bapak ibu aplikasi uh, platform merdeka mengajar bapak ibu ya. Nah di launching juga kemarin berbarengan dengan IKM bapak ibu ya. Jadi memang sebagai uh, satu paket ya bapak ibu untuk nantinya itu terkait dengan uh, PMM. Nah, sekali lagi ya, mengaksesnya juga menggunakan akun belajar.id nah kemudian yang terbaru lagi Bapak Ibu ya ini kalau nggak salah untuk episode 19 ya Bapak Ibu ya terkait raport pendidikan nah rapot pendidikan ini juga Bapak Ibu eh, diakses akun belajar.id ya. tetapi kalau rapot pendidikan tidak semua akun Bapak Ibu ini untuk admin ya yang domainnya admin Bapak Ibu ini bisa mengakses uh, raport pendidikan nah, Rapot pendidikan ini apa Bapak Ibu? Yaitu uh, hasil ya Bapak Ibu ya uh, risal dari uh, pada waktu Bapak Ibu menyelenggarakan ANBK Kemudian Bapak Ibu gurunya mengisi survei lingkungan Nah semua diolah uh, by system uh, di pusat Bapak Ibu Dan uh, muncullah uh, literasinya di sekolah Bapak Ibu Seperti apa numerasinya, karakter, kualitas uh, pembelajaran, refleksi guru kepemimpinan instruksional dan sebagainya Bapak-Ibu itu akan uh, tertampil Bapak-Ibu ya dan uh, sekolah Bapak-Ibu akan dibandingkan uh, ya Bapak-Ibu artinya untuk nilainya dengan uh, sekolah yang sama kondisinya dengan sekolah uh, Bapak-Ibu nah uh, dengan itu Bapak-Ibu akan bisa melihat ya Bapak-Ibu uh, melihat rapot mutu di sekolah Bapak-Ibu kira-kira apa yang perlu uh, dibenahi ya Bapak-Ibu artinya Uh, Potret dari output uh, raport pendidikan ini bisa uh, Bapak-Ibu dapatkan uh, secara cepat Bapak-Ibu ya. Nah sekali uh, lagi untuk raport pendidikan juga di uh, diakses menggunakan uh, akun belajar.id Bapak-Ibu ya. Selain itu uh, tidak bisa Nah uh, yang terakhir untuk platform kementerian Bapak-Ibu ada tanya bos Bapak-Ibu Nah banyak bos ini itu terkait dengan uh, berbagai macam uh, mungkin kendala-kendala atau yang uh, belum tahu bagi uh, bendahara bos atau kepala sekolah itu juga Bapak-Ibu uh, untuk masuknya menggunakan akun belajar.id Bapak-Ibu ya. Uh, di situ uh, banyak ya mungkin uh, sharing informasi terkait dengan uh, dana bos Bapak-Ibu. Itu semua aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Bapak Ibu ya, itu menggunakan akun belajar.id uh, Bapak Ibu. Nah, di, uh, di aplikasi Rumah Belajar sendiri Bapak Ibu juga sama, ya ada menu untuk mengakses menggunakan akun belajar.id. Uh, ya, itu banyak video-video uh, pembelajaran yang bisa Bapak Ibu uh, lihat ya, atau digunakan di dalam proses uh, pembelajaran. Nah selain dari aplikasi platform uh, kementerian yang dikembangkan oleh kementerian Jadi akun belajar.id ini juga uh, bisa dibilang uh, spesial Bapak-Ibu Jika Bapak-Ibu uh, mungkin tidak asing lagi dengan ada kanva Bapak-Ibu Jadi kanva Bapak-Ibu ada namanya program kanva for education Bapak-Ibu Nah Canva for education ini uh, maksudnya apa Kanva uh, ini Bapak-Ibu ada yang uh, free ada yang uh, premium berbayar Nah kalau Bapak-Ibu mendaftarnya menggunakan akun belajar.id, yang akun kanva yang Bapak-Ibu dapatkan nanti bisa menjadi seperti uh, premium Bapak-Ibu, tapi versi pendidikan. Nah, Bapak-Ibu nanti bisa mengakses semua template-template yang tadinya berbayar menjadi free ya Bapak-Ibu. Nah, itu bisa Bapak-Ibu menggunakan akun belajar.id Bapak-Ibu ya. Kalau Bapak-Ibu menggunakan gmail biasa kan uh, mungkin belum ini ya Bapak-Ibu, tapi kalau belajar.id itu juga bisa menjadi premium akun canva Bapak-Ibu Di sini juga videonya ada Nanti sama bisa lewat ini ya Bapak-Ibu Nah ini yang akun yang saya buat Bapak-Ibu Jadi nanti di akun Bapak-Ibu ada namanya canva untuk pendidikan Atau canva for education Bapak-Ibu Sayang sekali ya akun Bapak-Ibu kalau tidak kita gunakan Bapak-Ibu kemudian eh, aplikasi LUM Bapak Ibu, nah, aplikasi LUM sama LUM itu tangkap layar Bapak Ibu ya, jadi eh, sekarang eh, pembelajarannya mungkin sudah Bapak Ibu menggunakan video, menggunakan tangkap layar, nah, bisa Bapak Ibu menggunakan LUM, nah, LUM ini kalau kita free Bapak Ibu itu ada batasannya tapi kalau Bapak Ibu mendaftar dengan akun belajar.id, ya untuk yang versi edukasinya itu eh, waktu juga eh, tidak ada batasan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu Bebas untuk merekam eh, tangkap layar, Bapak Ibu. Nah, itu dua aplikasi eh, yang saya praktekkan, Bapak Ibu, ya, untuk mendapatkan yang tadinya free bisa menjadi premium, tapi versi eh, edukasi atau versi pendidikannya, Bapak Ibu. Ya. Ini juga ada videonya, nanti eh, Saya share saja, Bapak Ibu. Nah, ini kalau loan, Bapak Ibu, versi edukasi, ya, versi pendidikan. Nah, ini juga nanti. Uh, ada tulisannya loan for uh, education, uh, Bapak-Ibu. Nah, uh, selain tadi ya Bapak-Ibu, yang terakhir ini Bapak-Ibu, jadi kami komunitas uh, untuk Kepri, Bapak-Ibu, yang mengembangkan uh, aplikasi untuk, uh, jika Bapak-Ibu lupa password ya Bapak-Ibu, Bapak-Ibu lupa password, nanti bisa uh, ketik saja bit.ly ya, lapor kapten uh, strip Kepri, Bapak-Ibu. Nah, aplikasinya seperti apa? Nah, aplikasinya seperti ini Bapak-Ibu. Jadi di sini nanti ada uh, menu Bapak-Ibu ya, menu untuk ajukan riset password Bapak-Ibu. Nah, jadi Bapak-Ibu uh, buka tadi link tadi, kemudian silakan ajukan reset password. Nah, di sini nanti ada formulir Bapak-Ibu, tinggal masukkan nama, nomor WA. Nomor WA ini nanti yang uh, akan sebagai ini ya Bapak-Ibu sebagai untuk mengirimkan password baru ya hasil uh, resetan uh, Bapak-Ibu. Kemudian email pribadi silakan, pilih eh, kabupaten kota, kemudian sekolah Bapak-Ibu, MPSN, eh, kategori Bapak-Ibu, kemudian jenjang, ya taut sampai dinas pendidikan, kemudian eh, pilih masalah eh, Bapak-Ibu. Kemudian jangan lupa akun belajar.id yang akan di-reset ya Bapak-Ibu, karena ada beberapa yang mengirimkan eh, di bagian belajar.id akunya eh, kosong. Jadi uh, saya Jafri lagi, mana yang mau di -reset. seperti itu Bapak-Ibu Jadi silakan uh, di-istikan di, di sini ya uh, Bapak-Ibu Nah, uh, selain itu juga uh, ada informasi-informasi lainnya Bapak-Ibu Seperti kok Kapten di sini ada semua ya Kemudian uh, webinar podcast ini Bapak-Ibu uh, Di sini uh, praktek uh, baik ya dari Bapak-Ibu Narasumber yang mengisi kegiatan postcase ya di Edukeskaypri Bapak Ibu e, channelnya kemudian ada tutorial belajar.id jadi Bapak Ibu e, mungkin ada yang e, setelah saya aktifasi ini akun untuk apa nah, seperti itu ya Bapak Ibu jadi di Labor Belajar.id Bapak Ibu di situ sudah disediakan ya, mulai dari poskesnya nih Bapak Ibu mulai dari Bapak Ibu pendidik kepala sekolah kemudian pengawas Bapak Ibu juga mengisi poskes ini terkait praktik baik penerapan Akun belajar.id di dalam uh, pembelajaran maupun uh, administrasi ya Bapak-Ibu di sekolah. Kemudian ada beberapa tutorial ya Bapak-Ibu terkait dengan uh, penggunaan akun uh, belajar.id Bapak-Ibu. Bagaimana membuat classroom, bagaimana Bapak-Ibu tadi membuat Google Meet, bagaimana mengeksplor Google Drive, ya kemudian kalender dan sebagainya uh, itu ada Bapak-Ibu. Kemudian ini ada grupnya, tinggal Bapak-Ibu klik, nanti masuk ke grup uh, telegram. Uh, di situ mungkin bertukar, uh, mungkin yang Bapak-Ibu uh, apa namanya mendapatkan hal yang baru boleh di-share. Uh, di ya, nah. nah yang presentasi tadi Bapak-Ibu ini ada juga di sini ya Bapak-Ibu, saya tautkan di sini, nanti silakan uh, bisa Bapak-Ibu tinggal klik, -klik saja uh, untuk pindah dari slide 1 ke uh, slide uh, berikutnya. Itu Bapak-Ibu. Nah. Ini uh, sementara yang dikembangkan untuk uh, membantu Bapak Ibu ya. Jadi untuk memfasilitasi aktivasi dan adopsi ya Bapak Ibu terkait dengan uh, penggunaan akun uh, belajar.id. Nah, mungkin uh, seperti apa? Uh, kita klik di sini aja Bapak Ibu. Nah, seperti ini kita klik. Nanti akan masuk ke channel Educase Capri Bapak Ibu. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu bisa melihat ya dari awal Aktivasi kemudian mengelola Gmail, Google Site, integrasi SIM PKB dan sebagainya. Ini uh, mudah-mudahan uh, ada semua ya, Bapak Ibu terkait dengan penerapan praktek baik uh, penggunaan akun Belajar.ID. Nah, ini uh, itu aja ya, Bapak Ibu terkait dengan akun Belajar.ID. Ya. Mungkin terakhir kata-kata mengambil dari George Soros. Uh, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat Bapak-Ibu ya Jadi yang jelas kita tidak bisa digantikan oleh uh, teknologi Tapi Bapak-Ibu uh, teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional Bapak, Mungkin itu saja uh, Terima kasih Bapak-Ibu semua yang telah menyimak paparan ini Terima kasih Pak Agung, mungkin kembalikan ke Pak Agung